Alhamdulillah, terima kasih, Goldstar semoga sukses terus, makin berkembang dan nah, pokoknya jaya terus. Amin, thank you, Hong Pau Nalai. ada dari proses itu ya awal nanti juga ada ini, sekarang aku udah pakai tongkis jadi lumayan uh, soalnya kita lagi nunggu satu mbak ya um, semuanya semuanya 11 oh, orang guys semua emang aja. namanya hari biasa oh, kan kita okay, juga ya. nggak bisa asal libur oh. ya. walaupun hari biasa eh walaupun hari minggu hari libur juga sebenarnya ini sebenarnya apa namanya ya yang perempuan itu mas perempuan ya kan pokoknya di kamera itu kelihatan kurus ya kan bayang mewakili aku udah megang loh aku yang megang muka aku yang deket lo iya dari tadi banyak doh untung ganteng sama mas mas Goldstar, ayo Akhirnya pengalamannya ketemu. ya mas mbak yang lihat ya, ya, ya, mas tutupkan. Goldstar gimana guys oh, oh. ya, oh, dia udah grogi grogi <laughs> udah grogi nih aduh aku putar kameranya dulu ya bentar ya bentar ya ayo nah, ya. ini yang pertama kali jumpa sama mas golstar uh, pengalamannya gimana mbak pengalamannya seru banget sih se sebenarnya apa ya waktu pas ada video gitu sampai <tuk> sampai langsung cari di tempatnya karena aku penasaran jadi pengen langsung datang ke sini dan alhamdulillah emang deket naik uh -uh. taksi cuma 15 menitan sampai sini wow. dan sebelumnya juga emasnya sampai bingung kan itu bukan orang Indonesia sampai uh -uh. telepon dulu ke pusat uh -uh. ini ada orang yang mau izin di uh -uh, iya aduh aku udah ada lihat loh videonya mbaknya ini keren <laughs> soalnya dia Thank datang you. ke toko terus dia juga ada pak di rumahnya dia yeah. A few moments later. What? Bisa beli 6 dus ribu, 6 dus Nggak, 6 lebih dus ya, Lebih, lebih 5, ya. oh, 15 bisa no. Sorry mbak, dia kebanyakan live bisa itu oh, Aduh, ini Gak ada lagi yang datang Alhamdulillah, halo Mariah, yang dari keren banget. ya oh aku mau ganti tazi. Ramen <tuk -tuk> cowoknya satu, cowoknya satu guys. Ini keren banget. Emang dulu followernya juga banyak. Kalau saya di dunia tiktok itu masih baru. Mas, mas. Udah, udah, kamu, kamu udah, udah, udah, udah, udah belum berang... <laughs> Mas, ya? Ah, Apa itu? Apa itu? Oh emang, emang itu? Apa Emang Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? gimana Taiwan? seru gak? oh pokoknya Taiwan the best lah, kelasan belum lebih pulang <laughs> belum pengen pulang udah terlalu nyaman ya lawak iya yeah, nyaman ya? Taiwan pokoknya asik asik-asik oh, lah terus ada oh tapi kayak <tuk> gitu dong lampu-lampu uh, ada acara ada lampu-lampu ya uh, sekarang di Shao ya selalu gak oh. ada lagi kan selalu ada lampu kan gak pernah kan aku bukan daerah sini ya, <tuk> jauh di, di Jawa di Jawa ya, di Indonesia ya. di itu nih, di Cirebon ya, Cirebon ada makanan khas guys. Makanan nasional, makanan nasional, nasi nasional, Nasi jamblang. Nasi jamblang itu makanan banget di nasional, itu ya makanan jamblang makanan Jamblang. makanan tahu deh. Aku bukan nasional, makanan nasional, daun jati itu pakai daun jati. Kayak, mungkin kayak nasi kucing gitu ya? iya betul, nasi oh. nasinya pakai, oh. sedikit, lauknya banyak. Atau... manis mbaknya pedas? pedas manis. oke okay, guys, jadi ini tokonya, posisinya ada di Songsan, Star ya, Goldstar always Victor selalu lebih baik. nah ini ukuran-ukuran kardusnya ya, dari jumbo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 ini harga-harganya ya. Jadi dimana kita posisinya di daerah Taipei, Taoyuan, Chungli, Sinchu, harganya seperti ini dari ukuran jumbo sampai terkecil. Dan ini bagian yang Gilan, Miaoli, Taichung, Changhua, Tainan, Chai, Taoshu, harganya juga gini ya perbedaannya. Nah, guys. Assalamualaikum. Halo guys. Oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Thank you. Wah. Thank you. Wow. you. Sebelah. Oh ya udah. Jalan, udah. Di sini ya. Yang atas Nanti dihitung ini benar nggak ya? Hmm. Iya. Oh iya, uh, juara 1 sampai 5 semuanya ada sertifikat. 1 sampai 5 itu ada piala. Mm -hmm. piala 1 4 5 ada kesalahan teknis jadi lagi dipikir ulang. Oh. Jadi yang ada baru 2 sama 3 gitu. Mm -hmm. Ya. Nanti yang punya kamu kita pakai kirim aja. Oh. Ya. Ini coba dihitung dulu benar enggak? Itu ada lebih enggak gitu. Iya, bijinya sama. Oh, ya. alhamdulillah terima kasih Goalstar. Dapat kompol. Oke ya. Ini siapa? Ancu Ini ya Ini hadiahnya ya, Aku tunggu ya, ya. <laughs> Semoga sukses terus, makin berkembang dan nah, pokoknya jaya terus. Amin. Thank you, Amin. Hong Pau Nalai. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nanti kita foto bareng ya, oke? Okay. Ya. Thank you. Ma thank you. Makasih. Makasih. Aku masukin YouTube apa -apa, ya? YouTube. <laughs> boleh, boleh. Okay, thank you. Bye bye. bye, -bye. Thank you. Nanti masuk oh, yang ya. Makasih. makasih. aku kedua kalinya dan ya, sudah datang di Goldstar, alhamdulillah, thank you, <laughs> Yayu, sini yuk, Yayu nggak apa-apa, Yayu sini nggak apa-apa, nah ya, hmm, ini Gold Goldstar. Aku harus keluarin ARC enggak? aku tadi belum oh, keluarin air. Oke, oh, jadi, jadi belum ya? ya. Jadi sini juga tersedia beberapa ini ya, produk ada produk Thailand, Vietnam, Filipina, dan di gudangnya banyak banget kardusnya, kalian. Jangan khawatir, goldstar amanah Aman dan terpercaya. Lihat deh Wah wow. alhamdulillah, alhamdulillah Halo Alhamdulillah Udah penyerahan, nanti ada foto-foto ya. Udah, udah Oh, udah Ngetonnya oh, lama, ada penyambahan Halo, hong Tinggal mau Pak nya Pak nya guys, nanti ya. Halo. Thank you, thank you. Oke ya. Oke, kita bagi sertifikat ya. Nanti aku pakai satu-satu nih mulai dari jualan kalau dibuka ya, uh, <laughs> ya terlihatan embem banget berarti <laughs> terlalu bahagia, terlalu terlihat bahagia enggak kelihatan <x10> <laughs> muter <litual> aja nggak apa ini depan belakang asli ya. ya, asli dilihat. ini dilihatin 30 lembar. Iya. Wah. ada porsi masing-masing. Ya. Oh, mbaknya lagi live. Oh, oh, lagi live. Gira, ya. Enggak, ini di video. oh, oh iya, kita juga ada sudah dapat yang penting udah dapat ini yang penting uangnya disimpan disimpan disimpan foto dulu foto dulu sampai uang sama dapetnya ayo selanjutnya sama Mas ini ini juara satunya kita ada bagian jelas ya? ya ya? Ya jelas Ya juga, 3 juga. Loh kan. jadi dikasih. mau dikasih Pulang, ya. Juara. Ya, nah, ya. Juara. Juara. Pa gak usah, ya. Padahal nggak papa tadi buat foto nah, doang, Nggak ya. usah dengung. Ya, <laughs> ya, <laughs> nah. oh, nah, apa ini? Kan? Apa oh, iya. Belidaan Belidaan oh, ya? makanya deket Iya yuk oh, dapet, Iya jantinya. nanti pulangnya bisa ini <laughs> saran buat... hmm. ya. ya. ya, oh. ya, langsung. Eh. Oh, yang ya, iya, datang cuma ini. Ada yang mewakilkan Ayu. juga ayo, apa, apa, apa. Enggul itu yang jual so, kok. Kan. Ya? Ya, ya. itu Ayo kita jadi orang Terima kasih Oke deh, semuanya boleh kumpul dulu gak? Ayo, Ayo guys, okey. kumpul kumpul. Kita <toto> <Ayo, toto> say bye bye ke Ayo, di ya. Sini. Sini. Sini, sini, sini. sini sini Mas, mas. mas. Sini, mas. Sini. Masuk aja biar Mau di ah, ini enggak. Ah, ya ampun. ya, ya dia semua pada tahu loh Kayak gini ya, kan gak pada tahu kan. <guluh> Jadi. Oh, itu, iya. ya. Foto iya. <guluh> <Bede> ya? Kita ya Agak bareng, agak bareng, agak bareng. Mas Ricky boleh di belakang. Uh. Oke, ya. Oke. Oke deh Kita bareng-bareng yang ngomongnya Kita ngomongnya Terima Cini, kasih kata. udah join live kita Polestar oh, selalu lebih baik dia. Oke, Oke deh ya Satu, dua, tiga Terima, Terima kasih udah ya. Terima okay. kasih okay. udah join live Terima kasih okay. udah join live. Terima kasih oh. join live Udah Satu, dua, tiga Terima kasih, semoga join Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Terima kasih, mbak Lihat, yep. dia ada ungunya Baru Oke, kita aja 5 menit ya Ayo, ayo bingung kargo nya apa ya sem cepet